Halo everyone, kembali lagi bersama aku Satrio Prasetyawati, channelnya Satrio guys. Sekarang kita mode serius ya guys ya. Jadi kan, konten-konten terdahulu kan ada mode bercanda lah, ibaratnya kayak gitu. Ya, tahu sendirilah lah, gua bercandanya gimana. Agak aneh, annoying dan juga kayak, eh, ini kah gua, gitu. Dan gue baru sadar betapa annoyingnya gue, betapa anehnya kefricknya gue gitu loh, bikin konten. Dan sekarang kita akan bagi-bagi tips saja, oke? Okay? Dan inilah channelnya Rio Satrio, guys. Dan aku pertama-tama kali ini aku mengucapkan terima kasih untuk kalian para netizen Indonesia, netizens ya sekitar Surabaya lah, yang sudah menonton Rewind Surabaya 2021. Ya, thank you so much, terima kasih dan bagian yang belum menonton yang bagian yang belum menonton linknya gua taruh di sebelah sini ya oke jangan lupa diklik kalau kalian belum nonton ada sayanya gitu ya udah langsung ke pokok pembahasannya kali ini adalah mungkin kali ini ya problema dari youtuber itu sendiri adalah oh, susah banget dapetin viewers susah banget dapetin subscriber susah banget sih dapetin jam tayang ah ini udah banyak banget yang ada di kalangan content creator semuanya itu ya 90% semuanya pasti mengeluhkan kayak begitu yang jam tayangnya kurang viewersnya mak makin turun nggak naik makin turun subscriber ga ada yang subscribe solusinya apa? ini untuk solusi kalian ya dan bagi yang Punya problema kayak views sedikit jam yang kurang Subscriber gak ada Misalnya gak ada subscribernya Nih solusinya Solusi pertama Solusinya adalah Pertama Lihat dulu sehari segi kontenmu Kalau segi kontenmu dalam hati cuma gitu-gitu aja Menurutmu itu enak gak dilihat? Kalau menurut kamu sendiri enak ya Itu tergantung seleramu Ibaratkan pepatah bilang guys Pepatah bilang itu Menurutmu itu enak Tapi menurut orang itu gak enak kalau misalnya lo bikin konten, tapi hanya mengandalkan kepribadianmu saja, tapi orang lain nggak bisa menilai kontenmu, ya sama aja percuma gitu. Kalau bisa, lo ada temen, ya mungkin ada tetangga yang ngertiin lo, ya usahakan apa ya, ketika lo bikin konten dan sudah menjadi bikin konten ya, lo konsultasi sama temen lo nanti si konten si orang ini pasti menjawab oh lu kurang ini, lu kurang ini, ini ini. nah itu yang dijadikan patokannya guys sebenarnya sih untuk menjadi konten creator itu nggak perlu dalam hati satu niche itu nggak perlu apalagi, apalagi zaman sekarang ini orang untuk menjadi seorang youtuber itu inginkan adalah duit nah kalau misalnya lo di satu niche ini viewers lu sedikit dan lu terusin konsisten apakah bakal ini monetize? Saranku ya kalau bisa konten tergantung dari apa ya, peminat dari penonton aja. Lo ngikutin apa yang diminatkan oleh penonton. Kalau misalnya lo penonton lo memintanya bang tolong dong kasih solusi ini, bang tolong dong bikin konten ini, bang tolong dong ina inu ina ya, lo harus ikutin. Karena itu minat dari orang itu sendiri dan kemungkinan orang itu juga mempunyai karakteristik sama sama Indo gitu loh. Nah itu menjadi peluangmu kalau bisa intinya kamu bikin konten itu harus konsultasi dulu sama teman-temanmu orang terdekatmu solusi kedua yang kedua sekarang ada fitur yang paling keren guys yang kedua adalah manfaatkan website seadanya contohnya aja gua kasih ya websitenya itu adalah Google Trends nah di Google Trends ini kalian ini bisa memanfaatkan itu semua dimulai dari kalangan ya lagi tren itu apa yang lagi persel itu apa semuanya ada di sini guys kalau misalnya kalian mau cari kata kunci tutorial Aduh di sini tutorial apalah kamu bikin kayak gini pokoknya di tabel ini di tabel bawahnya Google Trends ini ini membuktikan bahwasanya orang itu lagi mencari ini mencari konten seperti ini nah, lu buat nah, lebih lebih gampang kan untuk ada Google Trends Kalau drama dulu mah bingung banget gue ikut YouTube ini enggak sekarang kok bro gua udah alumni YouTube itu udah tiga tahun sih hampir empat tahun lah dan ini aku baru lagi bikin konten nah dan aku ya bisa ku katakan kontenku ya kayak memang bener satu nins eksperimen aja tapi aku bisa lihat traffic dari viewersku sendiri itu makin lama aku makin turun jadi gak ada perkembangan jadinya bagaimana solusinya yaitu aku harus muter um, otak lagi gimana caranya untuk mendapatkan viewers dan gimana caranya untuk menarik dan juga men menaikkan traffic channelku go ya dengan cara itu aku searchin di Google trends ini ini, ini gitu nah, manfaatkanlah ini website ya dan perbanyak SEO perbanyak SEO itu enggak usah banyak-banyak dalam arti tag lah aku kalau bisa katakan kalau SEO itu kan kayak semacam tag ya, tag hashtag lain karenanya. Kalian tuh gak usah banyak-banyak. Contohnya aja kata kunci kalian itu adalah tutorial masak nasi goreng ala Jepang. Nah SEO yang benar itu kalau misalnya kalian pengen tahu, ya gue kasih bocoran. Ini bocorannya ini real. Kalau bisa kata car, kata pencarian ini meliputi dari konten lu sendiri. Contohnya aja tutorial nasi goreng ala Jepang. Nah itu kata kunci Tapi apakah cuma dengan kata kunci itu Orang-orang bisa tarik? Enggak Kamu harus tambahkan kata pembuka Ibaratkan kata penarik Kata penarik ini yang menjadi misteri untuk kalian Mungkin dari kalian yang menonton video ini Pasti bingung kan Bang kata penarik itu kayak gimana sih Atau gini sih gini gini Kata penarik itu adalah kata dimana Orang-orang pas uh, kamu membuat judul itu ya Bisa membuat orang itu penasaran bisa bikin orang itu, wah, ini konten ini. Bahas ini nih, coba sih gua Klik, nah, dengan rasa penasaran orang itu, pasti gak sengaja netizen akan mengklik videomu ya, dan melihat videomu. Dan selamat, viewersmu nambah, subscribermu nambah. Dan usahakan kontenmu juga harus tepat dengan kata kuncimu. Jangan sampai kamu bikin konten *clickbait*, ya klik banget lah dari uh, isi konsep kontenmu itu jangan-jangan-jangan lama-lama jadi bener-beneran bl -bl semanisian hidup yeah. iya solusi ketiga lanjut kalau misalnya cara kedua ini ya cara kedua ini nggak berhasil ya aku ada cara lain ini trafficnya ini worth it banget gue sudah pernah mencoba ya dan benar-benar worth it jam tayang nambah viewers juga nambah tapi tergantung dari subscriber bisa nambah apa enggak tergantung pakailah Google AdWords atau pakailah AdWords yang lain contohnya kayak Facebook AdWords, Instagram Ads, TikTok Ads pokoknya manfaatkanlah AdWords itu. Aku biasanya lebih kegampangan itu Google AdWords. Nah kamu manfaatkan itu Google AdWords ya Google AdWords itu ibaratkan video lo itu seperti itu ya. dipasangkan di YouTube nah itu kegunaannya apa sih kegunaannya ya ketika nanti pada saat lo ya memasang Google AdWords di channel lo ya otomatis orang-orang bakal ngeklik bang bakalan ngeklik bakalan masuk ke channel lo sendiri dan walah terus nambah tapi tapi tapi itu enggak gratis no free oke okay? nggak gratis pasti ada dananya dong ada ini kan kalkulasinya ikan dan anggaran harian di Google AdWords usahakan kalau bisa kamu ambil tarif itu Rp10.000 aja udah cukup Rp10.000 dan kalau misalnya Rp10.000 eh, gimana caranya bisa dapat seribu subscriber Bang gampang cukup kan anggaran Rp10.000 saldo yang gua saranin adalah satunya itu kalau bisa semakin banyak satu yang kamu masukkan di Google AdWords semakin besar juga traffic mode di YouTube. contoh kayak kayak yang, jangan kayak viewer like, comment dan juga subscribe-nya juga semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau kamu dibarkan kasarannya ya ini, kasarannya ini ya. Gua udah ada Google AdWords-nya ya. Gua ada duit 10 juta. Nah, 10 juta ini gua impulse ke buat top upin ke ini, Google AdWords. Nah. Kamu kan ada satu di Google AdWords. Nah, akan aku mau ngiklanin videoku yang ini yang ini yang ini aku nah, iklanin bla bla bla bla bla oke okay? kan sudah diiklan anggarannya 10.000 nah satu dulu sebenarnya 10 juta, 10 jutaan nah kamu bisa bandingkan ya kan? itu guys per klik kebarkan kayak gitu jadi 10.000 itu dalam satu klik aja gimana nanti kalau misalnya 100 10.000 orang yang nonton ya berapa orangnya nonton gitu loh nah intinya gitu Google AdWords dan kalau misalnya kalian ingin tahu gimana caranya kerja apa membuat Google AdWords di video di Google AdWords besok aku akan bikinkan ya tetap terus patennya videonya Dio Satria Oke okay? Oh ya yeah. aku lupa guys jangan lupa subscribe like comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian dan tiga tiga kata kunci ini kalian cobalah di rumah, pasti worth it dan nggak bakalan yang namanya itu boncos kalau misalnya yang kedua ini enggak berhasil pakailah cara ketiga yaitu pakai ads dijamin bisa inilah tiga kunci ketiga kunci formula YouTube yang bisa menaikkan trafficmu dan menambah viewersmu dan subscribermu monggo dicoba silakan dan jangan lupa dukung channel Rio Satrio mencapai 1 juta subscriber ya. Dan aku memberikan informasi untuk kalian ketika mencapai 1000 subscriber Rio Satrio channel akan mengadakan giveaway saldo dana guys. Nah, siapa yang enggak mau saldo dana apalagi di zaman sekarang, zaman sekarang ini pandemi. Orang-orang pasti butuh yang namanya duit. Nah, di channel ini kita akan bagi duit bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit bagi, bagi, ya bagi yang butuh uangnya ya dengan cara apa sih cara bantunya kalian harus subscribe channel Rio Satrio sampai 1000 subscriber ya setelah kak, sudah mencapai 1000 subscriber kalian komen ya subscribe, like komen apa aja sertakan sal, sertakan nomor saldo anda terus sertakan hashtag Rio Satrio giveaway ya dan tag 5 orang dan tag lima orang teman kalian ya Tiga lima orang ya, dan aku akan mencari lima orang pemenang untuk mendapatkan satu dana tersebut. Ya, Jadi bantu subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Bantu sampai satu juta subscriber, gue Satrio Prasetyawan, pamit undur diri. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.